Assalamualaikum. Halo guys. Oke, kita di video kali ini mau menuju salah satu objek wisata alam pemandian air panas. Dan sumber mata air panas di sini mengandung sulfur atau belerang sekitar 16% loh guys. Penasaran gimana di dalamnya? Langsung aja kita masuk guys. Let's go. Nama lokasinya adalah pemandian alam sibayak Prestagi, yang mana merupakan sebuah pemandian yang memanfaatkan air belerang dari Gunung Sibayak. Air hangat di dalam kolam tersebut sangat nyaman untuk cuaca sejuk di sini, serta cocok untuk bersantai juga guys. Untuk tingkat kehangatannya, setiap kolam juga berbeda guys, sehingga kalian bisa memilih dan menyesuaikan yang cocok untuk kalian. belerang ini walaupun memiliki bau yang menyengat, tetapi mandi atau berendam air belerang ternyata memiliki manfaat untuk tubuh kita loh guys Beberapa diantaranya mengeringkan jerawat dan membantu memberantas akar jerawat yang melekat Mengangkat sel-sel kulit mati, kemudian bisa membantu proses penyembuhan luka, serta menyembuhkan sakit maupun gangguan kulit seperti panu atau gatal-gatal karena alergi. Kemudian juga bisa melancarkan aliran darah dan tentunya relaksasi tubuh guys. Beberapa fasilitas di sini juga sudah cukup baik, seperti kafe, kolam yang sangat banyak, pilihan pondok juga banyak, ada seluncuran air untuk anak-anak, ruang untuk ganti pakaian juga banyak, musola yang bagus, parkir yang luas dan masih banyak lagi, guys. Dengan uang masuk 20 ribu per orang, kalian sudah bisa menikmati indahnya pemandangan alam Gunung Sibayak sekaligus berendam air belerang. Di sini juga tersedia penginapan, guys. Sehingga yang mau puas seharian berendam juga bisa atau yang mau merasakan berendam di malam hari yang dingin tetapi ditemani oleh hangatnya rendaman air belerang juga bisa, guys. Untuk harga per malamnya mulai dari 400 ribuan ya, guys.